cinta drama korea pasti sudah tidak asing lagi dengan drama terbaru berjudul the world of the Merit. drama yang sukses mencuri perhatian ini merupakan drama terbaru yang tayang di jtbc drama the world of the Merit mengisahkan tentang kehidupan suami istri yang menjadi rumit karena kehadiran orang ketiga saking serunya Bahkan pada awal penayangan drama ini sudah berarti rating tinggi mengalahkan Itaewon Class yang dibintangi Park Seo Joon. Tentunya ada banyak fakta unik yang harus kamu ketahui tentang drama The World of the Merit. Apa saja itu? Simak yuk ulasan berikut ini. Dibuat ulang dari serial barat. Tentu kamu tahu kalau drama ini merupakan remake atau buatan ulang dari serial TV Inggris yang berjudul Doctor Foster. Doctor Foster ini tayang di BBC One pada tahun 2015 silam. Walau merupakan adaptasi dari Doctor Foster, namun The Word of the Mary tidak 100% meniru jalan cerita serial BBC tersebut. Serial originalnya lebih fokus pada karakter utamanya. Sementara dalam versi adaptasi untuk drama koreanya, kami ingin menggambarkan perubahan emosi tokoh utama dan orang-orang di sekitarnya, ujar produser Mohan dikansir Korea Heart. Medsos dibanjiri komentar netizen Indonesia. Para penonton tentu tidak bisa menolak dari visual kedua tokoh wanitanya, yakni Kim dan Han So Visual kedua wanita ini memang juga memberikan pesona tersendiri. Menariknya, ternyata netizen Indonesia juga membanjiri komentar di Instagram Kim Hee Ae dan Han So Hee. Kim Hee Ae sebagai istri sah mendapat banyak dukungan dan pujian dari para fans Indonesia. Sedangkan Instagram Han So Hee dibanjiri dengan sebutan pelakor, tapi cantik. Bahkan salah satu presenter Indonesia, Uya Kuya juga ikut berkomentar. Hampir terbawa ombak saat syuting episode 14. Ketika syuting episode 14, salah satu adegan menggambarkan Kim Hei Ae sedang bersama aktor Lee Mo Saeng dalam deburan ombak di pantai. Ternyata adegan itu hampir meregut nyawa keduanya. Peristiwa menebarkan itu diceritakan oleh tim dari Yang Yang Surfing School yang bertindak sebagai tim penyelamat. Saat syuting, adegan Kim Hei hae Hye terjun ke laut dan Lee Mo Sang berusaha menyelamatkannya. Mereka terbawa ombak hingga menjauhi pantai, lanjut petugas dari Yang Yang Surfing School. Melihat kejadian itu, tim penyelamat dari sekolah selancar itu bertindak cepat terjun ke laut untuk menyelamatkan Kim Hye-ae dan Lee Mo-sang Honor yang dianggap kurang oleh warganet Korea Dalam episode terbaru, program TV Korea Rumor Has It membahas bayaran yang diterima Kim Hye-ae memainkan drama tersebut Kim Hee-ae dikabarkan mendapatkan honor 70-80 juta won untuk setiap episodenya. Nilai tersebut berkisar antara 850 juta hingga 980 juta. Sumber dari media associate Korea mengatakan honor Kim Hee-ae ini tergolong tinggi. Sementara honor yang lebih tinggi dari itu didapat aktris Go Hyun-jung, Jun Ji-hyun, Son Jin dan Song Haike Namun, warganet Korea justru menganggap bayaran Kim Hee-ae masih tergolong dia layak dibayar lebih drama ini dipromosikan menggunakan namanya sejak awal jadi sungguh dia perlu dibayar lebih tulis reaksi warganet mengomentari kabar itu Pecahkan Rekor Rating Tertinggi sepanjang sejarah drama Korea Pada tanggal 9 Mei, Rating The World of the Married kembali naik untuk menyamai rekornya sendiri untuk peringkat tertinggi yang pernah dicapai oleh setiap drama dalam sejarah jaringan kabel Korea. Menurut Nielsen Korea, siaran drama Hit 9 Mei episode 14 kembali ke peringkat nasional rata-rata 24,3% yang membuat sejarah pekan lalu. Dilansir dari Sompi, pada 9 Mei, drama romansa fantasi mencetak peringkat nasional rata-rata 6,1% dan 8,1% untuk dua bagiannya. The World of the Marriage yang tayang di JTBC terus mendominasi selot waktunya. Menurut Nielsen Korea, sehari sebelumnya episode 8 Mei dari drama yang sangat populer itu mencetak rata-rata peringkat pemirsa 21,1%.